Ya, kawan, Siap. jangan ngebut, ngegas. Ini, ini dari komunitas mana? gilaan, anak-anak anak kan aku anak gitu Loh pasti pada masih karena berkuris, dari istirahat nih, dari mana? dari karangbaru, karangbaru, Mataram. Enggak, ini dekat saya? Oh, Karang Baru, rumah dong. Masuk blog saya ya. Rokoknya. Dari mana, Pak? Saya aslinya, mau. Oh, Tapi Lombok Ini udah lihat beberapa kali? Oke, dan sudah. Sudah. Nah, ini. Aku sih mau nyaranin berapa malam nih? Hmm, semalam. Semalam. Eh. Kalau mau jangan ke di puncaknya nih Ken. Taruh sama kami aja. Jadi, apa eksklusif lah Baru itu Mirip-mirip berandaun. Oh. oh. Apanya seluruhnya? Posting-postingnya. Iya kanji. Oh iya. 20 aja. menit oh, aja. Dari, dari pelawanan dari... turun. Oh. Kayak mirip-mirip wopok -mirip treknya. Ayo. Ya, ya. Oh, Jadi ya. Kita gedong-gedong. Nah, nah, ya. Burung kalian pergi ke Pasar Surong ini ya. Iya, ini baru ya. Seperti ada kehidupan. Ya, nah, nah. di kecamatan wilayah kalian nih, hmm. Warna Saba kan? Ya, Karangbaru ya. waso Wanasaba. Iya, iya. Harus kalian support dong. Iya, Bapak. Okay. Yuk. Mau nah, lanjut lagi ya. ya. Nanti kita nge-vlog, kita ngobrol banyak nanti. Oke, ya, sekor pikiran ya. Oke. Oke, Bray, kita lanjut lagi. Ini sama ya, teman-teman dari <laughs> Dari Komodinda, dari pelajar ya? Masih pelajar ya? ya masih kuliah? Ada yang kuliah, ada yang masih SMA. Nah, ada yang kuliah. Tuh. Mereka masih muda, mau berkelana, mencari pengalaman. Apalagi kalian, guys. Lo bosen duduk di belakang meja, kerja, cari duit, gak ada bisa-habisnya Lo mesti nanjak, guys. Refreshing otak. Kayak kayak kamera handphone gitu loh kalau kepenuhan apa namanya memori isinya penuh penat sama otak kita juga gitu bekerja kalau banyakkan kerja juga penat penuh mumet, jadi harus kalian refreshing ya oke sampai ketemu lagi kawan-kawan istirahat juga mau jalan loh, Langkahin kan kan langkahin Langkahin, langkahin, langkahin. langkahin, langkahin. Ya, Jadi nanti pas kan yang, gitu, ya, yang penting bisa landai Buat beristirahat Yang penting bisa Landai dan kan kan kan kan kan kawan, -kawan? Ya. Semoga kita berdoa, semoga hari ini dan malam ini nggak hujan lagi. ini istirahatnya bisa besok pagi, eh besok nanti sore bisa menikmati sunrise, sunset dan besok pagi sunrise, bisa. ya guys. Ya. oke, okay. itu kita lanjut menuju pos 2 oke, okay. bye bye. oke okay, guys, ini katanya tanjakan kerukuk, tapi karena habis musim hujan jadi kerupuknya basah kemungkinan besok kalau udah musim panas baru kerupuknya kelihatan Kerupuk itu dalam bahasa sasak tapi kalau bahasa indonesianya debu jadi tanjakan debu tapi ini tanjakannya masih basah karena masih hujan masih lembab oke okay lah, gak apa-apa yang terpenting aman nanjaknya bagus treknya gak licin so far so good lah, oke okay. masuk go, masuk, Hanya akan kerupuk di kopi kanan ya? mantap nih ya. guys panjang banget tuh. tanjakan kerpuk ada di tanjakan kerpuk ini guys nice, guys guys <laughs> Oke, okay, guys bersama saya Salakudin, guys sekarang masih berada di tanjakan kerpuk guys saya <laughs> sayang, soleh hatinya tidak ada 10 detik 5 detik yang masalah biar jadi itu selainya itu bang 5 menit eh 5 detik 10 detik aman lah buat jeda aja Ini nya kita sampai di gerbang ratu guys ini depannya ini kayaknya kuning ya. lihat ya, setiap ya. pohon tuh lihat nggak mau percaya mereka sama saya ini padahal saya penggiringnya ini ini apa dari anak aku jauh. Ini sampai. Tadi gerbang ratu. dua pohon purba. Mungkin itu gerbang bus. Sementara, Sementara kita beri dulu barang lima menit. Ya, untuk recovery tenaga. Sembari kita hah, minum apalah Mungkin mau ngerokok kawan-kawan lihat tuh kabutnya tebal, oh, tebal banget tebal, tebal. Rabu, Kabut tebal mulai tebal. naik Kami segini baru jam Baru kita sampai jam satu Di gerbang ratu Buat kalian yang mau abadikan Momen foto-foto Di antara dua pohon cantik ini monggo. Bongo Cukup Bo oh, masuk vlog. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai dulu, hai dulu, hai dulu. Jadi sumbok. Salam dulu. Salam dulu. Assalamualaikum. Ini gerbang ratu. Baparnya para gerbang ratu. Iya, tertulung ya, jami. Huh. Hanya apa? Minum dulu, minum dulu. Kelapa buaya, tembaga, manfaat jualan, nah, jagan ya. Ya. <laughs> jagan, ya. jualan, jualan, ya. jualan, jualan, jualan, jualan, jualan, jualan, kerupuk. jualan, jualan, jualan, jualan, jualan, kebalik, jualan, jualan, jualan, jualan, persimpangan jalan, kerja jaman Sampai tahun, hitam, hitam, sampai hitam, hitam, hitam,